Yang pergi dalam tujuan kehuluan, oh dirimu, astagfirullah. <laughs> astagfirullah, ya Allah, bro, astagfirullah alamin. <laughs>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 saya rasa teman-teman udah pernah nonton video ini, tapi uh, saya mencoba mencermati lagunya yang dinyanyikan oleh Mabrur Lur Haris Kira-kira uh, lagu apa ini, Bro? Kira-kira lagu apa yang dinyanyikan oleh si Mabrur Haris ini teman-teman? Ya, Mari kita play judul videonya hmm, Ini ya dia, Bro. Nampaknya dia lagi di tengah perkebunan Dia menggang apa itu? Ukulele atau apa? Kita aja? nomori Asto. Senso Astaghfirullah. Beres <laughs> Astaghfirullah ya Allah Astaghfirullah. <laughs> ya Allah ya Rabbi. Oh, Kalau like <laughs> ren, ren, ren, <laughs> <laughs> <laughs> asto oh, hahaha <laughs> oke, okay, suara sensinya berhenti, ya teman-teman. kembali tapi dia di dalam hati yang ingin terpisah lo punya siapa ini bro? Ini engkau hidupmu. Kau yang kau tidak inginku, Ini kau rasak yang pergi dalam ku cobaan kau ubah ini bertuah ini kau pergi datang bro, gak kuat ditatap. Guys, ada rokok nggak? Ada, ada, ada, ada rokok, ada rokok. Ini terus sini, guys. Hey, apa bed? Ngapain sih? Ada gimana? Hey, guys. Oke, okay. tepuk tangan untuk mabulur haris, mabulur haris, mabulur haris. Dia nampaknya lagi bermain. Bro, kira-kira tadi ada yang dinyanyikan, lag, dinyanyikan sama bulu nabi itu luar biasa, apa ya? Kayaknya nggak asing, cuman ya, itu tadi liriknya. Liriknya kurang begitu jelas, ya, teman-teman. Jadi, apa ya? Kayaknya itu lagunya nggak asing, loh. Kayaknya lagunya nggak asing, maksudnya siapa, bro? Kira-kira, bro, maksudnya nah, kita lihat multi multiternya, teman-teman. Walaupun dia, kalau nyanyi liriknya campur aduk, semaunya dia tapi dia bisa bermain dan bermain buku ini, lain sebagainya maaf, belum haris, sehat selalu dan sukses selalu <guluh> oke, okay, buat teman-teman yang selalu support channel ini saya capi terima kasih banyak semoga sehat selalu, sukses selalu, murah rezeki, dan lain sebagainya pokoknya, terima kasih, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan untuk maaf, hari semoga sehat selalu ya Oke, okay, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.